Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mas Yast di channel Mas Yast Studio Nah, pada video kali ini Mas Yast akan berbagi tips cara dapetin viewers dari luar negeri Nah, sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Masjaz yes Studio. Untuk dapetinnya, Masjaz yes punya dua cara. Penasaran kan? Mari kita lihat video berikutnya. Oke, pada kali ini. Cara pertama yaitu buka YouTube Studionya terlebih dahulu. Klik YouTube Studio. Kemudian pilih subtitle. Nah, di sini Kalian bisa masukkan subtitle berupa judul dan deskripsi Sebagai contoh, kalian bisa tambahkan yang ini Kemudian klik tambahkan bahasa Nah tipsnya kalian harus tahu Orang luar mana yang paling sering buka youtube Misalkan kita ketik di pencarian Negara dengan pengguna youtube terbanyak Kita klik Nah muncul di sini Amerika Serikat dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian Brazil dengan bahasa Portugalnya, yang ketiga Rusia, keempat Jepang, dan kelima adalah Inggris. Kemudian kita klik Google Translate atau juga bisa pakai yang Bing Translate. namun Mas sarankan pilih yang Bing Translate saja soalnya untuk penerjemahannya lebih bagus yang Bing daripada yang Google Translate kita coba isi lima bahasa dari lima negara tadi dengan pengguna YouTube terbanyak di dunia. Sebagai contoh, kita klik misalkan yang Inggris, kita copy judulnya, kemudian pastekan di situ. Kita atur bahasanya, mau rubah pakai bahasa Inggris. Kita tunggu jika sudah kita copy terjemahannya dan kita masukkan di subtitle judulnya begitu juga dengan deskripsinya kita bisa copy juga kemudian pas tekan di situ kita tunggu proses penerjemahannya jika sudah kita copy dan pastikan di subtitle deskripsinya jika sudah semuanya kita klik publikasikan oke okay. untuk selanjutnya kalian bisa isi seperti yang tadi. Tips selanjutnya selain dari lima negara tadi dengan pengguna terbanyak di dunia, kalian bisa masukkan bahasa yang digunakan oleh banyak negara, semisal Prancis, di mana orang Afrika, Belgia, Kanada, dan sebagainya juga memakai bahasa Prancis. Contoh lain misalkan Jerman, Spanyol, dan Bahasa Cina Nah, nantinya jika misal ada orang Inggris membuka video kita Maka secara otomatis judul dan deskripsi kita berbahasa Inggris jadi kalian tidak perlu repot menulis judul pakai bahasa asing Tapi cukup memasukkan subtitle saja Kalau mau lebih bagus lagi Tipsnya yaitu kalian bisa tambahkan subtitle khusus Yaitu kalian bisa klik tambah subtitle nah subtitle ini khusus untuk terjemahan apa yang kita bicarakan atau kita omongkan di video nah itu tadi cara yang pertama cara yang kedua yaitu kalian bisa klik Google play kemudian ketik sub for subs pro jika kalian belum punya silahkan download setelah itu kalian bisa buka nah di sini kalian isikan campex jika belum punya koin kalian bisa view dan like atau favorit channel orang lain karena kita mau viewer dari orang luar Kita klik yang disitu tadi yang bawah Kita cari link video yang akan digunakan sebagai tontonan Kita pilih videonya Kemudian kita salin linknya Setelah itu, kita klik "Gempex" dan kita klik "Dapatkan lebih banyak tampilan viewers dan like". Like, maksud saya, kemudian klik disitu linknya. pastekan nah, kemudian perkirakan input lihat. Nah, kita klik 10 sesuaikan dengan jumlah koinnya, mau ditukar berapa. Jika sudah, klik "Menyimpan". klik setujui nah kita coba lihat nah itu ternyata sudah kita klik itu sudah ada orang yang melihat video kita untuk di aplikasi ini ini sifatnya random kalian bisa dapatkan keyword dari Indonesia atau juga dari orang luar kemudian kalau mau koinnya cepat banyak kalian bisa bayar nah itu tadi video cara dapetin viewers dari luar negeri dan masih ingatkan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Masyas studio dan jika video ini bermanfaat silahkan like dan share serta komen di kolom komentar sekian video dari Mas Yas nantikan video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Mas Yas Studio